Saya berasa amat kecewalah. Bukan kecewa sebab gumpal tak ikan. Tapi kecewalah sebab apa air ni banyak sangat gangguan. Kurs memburu tadi diganggu oleh biawak. Ada 3 4 ekor biawak telah mengganggu kawasan di mana spot saya mancing. Yang kedua, diganggu oleh Manusia-manusia uh, yang tak bertanggungjawab Mereka bukannya ingin mancing Mereka datang untuk buat bising Jadi ketenangan tiada di situ Dan yang ketiga Dua kali saya diganggu oleh bot Sampan Anda boleh dengar bunyi kan ha, Itu bunyi bot Bot-bot tu Tak salah Dia pun cari makan jadi, kita sebagai seorang pemancing, terkesan. Sedikit sebanyak, tetap terkesan. Jadi, saya menyeru kepada anda, kaki-kaki pancing semua. Uh, walaupun anda kumpau, tetaplah bersabar. Janganlah anda berputus asa. Teruskan perjuangan pada esok hari. Semoga esok akan lebih indah. Bye. さらばマイク OK aduh mantap mantap mantap Eh hemi aku ya. kemarin tuh tahu ekor sana sana mah nggak mabuk Uh. strike lumayan lah Astek. Bunang da gurah. Mun tak lokasi Nah huh? Fuf. Huh. Dan, pagi sini. Pagi ke tengahnya, baru kau ngonok tangah nah. Tabai pinggiran tuh tu. Nah de turun mah. mah. pinggir nih, para-para-i frek lagi abon a year Strike. Hmm? eh miya aku kemarin tuh tahu ekor sana sana mah enggak labu strike lumayan lah Mengang dari mana? Mau lokasi. Hah? Tuan, pergi sini. Pagi ke tengahnya, baru kau ngondok ke tengahnya. Tak baik tuh. itu. Ada, itu rumah. Dia ya, tegaknya mah. Pinggir nih, para para i fake lagi abon. singgir. Ini lepas babon Pak. Aduh. Oh, oh, Allah, Akbar. Allah. Allah. Allah ya, karim, ya, karim. ya lepas, lepas. Allah, Akbar. Allah. Allah, ya lepas, ya Allah, ya Allah lepas, Allah, nih? Waduh, gimana nih ngangkatnya? yang bawah. <tipun> Sambaran babon yang naik kocolan. Oke.